Dia akan menghadapi penghidupan yang cemerlang Aku akan carikan rumah yang besar Serba cantik dan memuaskan Di sana Dia akan dibesarkan dengan segala kemewaan Tapi Aslan Jangan khawatir, Ani <tik> Yo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy Di channel Andy TK Jadi bagaimana kabar korang hari ini saya harap semua dalam keadaan sehat cuy ya Dan jangan lupa buat korang yang duduk kat rumah atau ingin keluar kemana-mana aja cuy Jangan lupa cuci tangan dan menjaga SOP cuy ya Oke kali ini kita akan nonton bareng lagi cuy Kita akan nonton bareng film Piramli ya Yang judulnya itu uh, Anakku Sazali ya anakku Zazli atau anakku Sazali gimana sih penyebutannya cuy intinya tulisannya macam itu cuy ya judulnya seperti itu cuy uh, ini saya di sini akan memberitahu kepada koran sih cuy ya perbedaan antara nonton bareng dengan mereaksi atau mereview sebuah film ya di sini saya tuh mengatakan nonton bareng karena kita akan apa namanya uh, bisa dibilang mereaksi mereaksi video itu full ya jadi itu diistilahkan nonton bareng beda kalau kita mereaksi sebuah video J kalau kita mereaksi sebuah video sekali lagi ya supaya uh, kurang sedikit tahu aja ya mereaksi sebuah video atau sebuah film itu tak full C karena kalau kita mereaksinya secara full, itu nonton bareng namanya Dan itu rawan sangat Copyright Sekali lagi cuy ya Reaction dengan uh, nonton bareng itu beda Beda sangat cuy Beda sangat dan di disini saya akan mencoba Untuk nonton bareng lagi cuy ya Saya sudah berapa kali menjelaskan ini cuy Jadi saya harap kurang sudah mengerti lah cuy ya Perbedaan antara nonton bareng Dengan mereaksi Sebuah video Atau film Nanti saya akan buat uh, konten mereaksi film, cuy. Oke? Okay? Dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita nonton bareng film piramili yang berjudul Anakku Sazali. Oke, okay, cuy. Seperti biasa, saya menggunakan video dari Nostalgia Warna, cuy. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. 3, 2, 1, 1. Ini salah satu film film yang cukup fenomenal juga, cuy. Ya, kata banyak teman-teman, ya, kata cuci kita. Ini salah satu film Firamli yang membuat film itu mendapatkan penghargaan, ya, dalam kategori lakonan terbaik. Ya, enggak, lakonan terbaik, ya. Ini gendernya bukan komedi, cuy. Ya, ini lebih ke serius gitu ya, lebih ke drama gitu ya. tetaplah ya kalau song itu pasti piramli oh Saloma juga ya mati ya ini kalau ada lagu atau scene yang hilang dalam video ini berarti itu copyright So sana di desa ini je. Oke. Okay. Monitornya saya angkat dulu sedikit. Layu banget ya, dari kostum baju dia. Budak satu ini enggak pakai Baju gitu Oh, pasal Made ada bekerja dengan kita 15 tahun, jadi dia boleh buat apa yang dia suka ya. Tapi sudah Made mati, siapa yang pelihara dia? Kita juga yang pelihara dia. Kita bagi pakai, kita bagi makan, kita bagi minum, kita bagi duit, gaji lagi kita bagi. Eh, Bang. Kalau setakat nak cuci kandang lembu itu, si Mina pun boleh cuci. Sudah lama. Oh, ya abang ya. Kalau begitu abang tipanlah dia. Kostum yang bapak pakai ini Kayak betawi ya Udah-udah oh, balik nih. Ini Hasan Ini Hasan kali cik Yang pakai Yang tak pakai jubah ini Baju Kau pergi kemana? Ha? Tengok orang main keroncong cik Tengok orang main keroncong? <laughs> Kenapa kau bawa Ani dengan Mansur pergi? Ani dengan Mansur tak mau pergi cik tapi saya yang ajak juga-juga Saya bilang kita pergi sekejaplah, lah Pak bukan macam itu Orang tak tanya kau Oh Kau rasa Kau buat Mampuskan Kau rasa kau Kau boleh buat Mampuskan Kau rasa Gara-gara memahni Gara-gara Jangan kau ingat aku sudah puas hati tau Besok pagi kau ambil kau punya gaji Kau berambus dari rumah ni Di cuy Cuman gara-gara nonton keroncong cuy Dalam studiokah? Rilih ni? Sian sakit, San? Ah, dah lah. Dah tiga hari lagi, baiklah. Adakah berkawan baik cik ni? Berkawan Kalau bapak betul-betul halang kau, kau nak gimana, San? Kita pujuklah bapak, janganlah dia. lah. Alamak, jangan bilang. Jangan, Mansur. Eh, pasal pula. Kau tak suka sama kita, San? Suka? Mana kau ada kawan lain lagi? Besok, bapak kau nak bayar gaji aku. Aku boleh beli biola. Habis, siapa nak kasih kau makan? Mana kau mahu tinggal? Itu semua aku tak peduli Asalkan aku dapat beli biola Biola itu aku punya sendiri Sendiri Taruh biola dekat sini Isik aku menyanyi La la la la la la la Ini karakter firamli kayaknya Cing Masih terbayang jelas Baru Hari saya beli sebuah biola Baru saya sebut Cing Hanya berharga 7 ringgit Tapi itulah saja wang yang ada padaku Uang dari peninggalan ibuku Dan uangku sendiri Sampannya di baru di Bengkala dan Aziz tuan yang punya perahu telah memurah hati membenarkan aku tinggal di dalam pondok di pengkalan itu. Kutrangkan kepada Mansur tentang biola yang telah aku beli. Dan mana satu lagu san buat kita orang. Ya. Yeah. ceritanya dia ini sih driver ya driver perahu driver sampan. Hasan, buat kunci. Tiap tiap malam selepas dari kerja, sama ada hujan atau. Aku selalu pergi ke satu kampung lain, di mana aku belajar main biola. Hmm, hmm, hmm, hmm. eh. Pak tua ini lagi cie, saya lupa namanya siapa ini cie, tapi saya sesering lihat dia cie, main di film filem ini. Kamu sama-sama ya? aja. Inci Sulaiman telah bersusah payah mengajar aku menjadi Leon. Andai kata tidak kerana dia, tentulah aku tidak mengerti apa yang dikatakan music. Ajar hingga jauh malam Dan yang paling meyusahkan hati Ialah melintasi pohon yang berpuagal Di waktu tengah malam Mau ngapa? <tuh> <tuh> Baca doa dulu dia lewat Hah? Tapi ingat, kau jangan tidur Nanti aku uh, balik sebelumnya petang Ingat ya Oh ini main di bawahnya ya Apa orang tua nih Film-filmnya yang Apa nih? Bujang Lapuk kah? Ini pendekar Bujang Lapuk Ya, yeah, benar banget Hanya sama hati apa asal sayang. Okay, Oke, saya tahu ini perempuan sering juga main main piano, Lucien. Spesial, jadi oh. bilang, disini masih muda banget, ya?" Ini hey, masih muda banget. Disini, Berarti ini film termasuk film lama, ya. Tentulah layu Hanya sama adi Pernah kau merindu Ingat masa enak Apa mimpimu Masa berjalan Mengapa ni? Mengapa kau termenung? Tak ada apa-apa Adakah kau terima surat dari Mansur? Ya, dia di Singapura di dalam keadaan sihat Oh, di Singapura Mansur ke, ke Singapura ni? Ya? Gumpalan awan menutupi rembulan Ya yeah. Ya Lihatlah bagaimana cahayanya telah bertukar Kau adalah sebahagian dari semuanya ini Tidak akan terpisah daripadanya Kau mempunyai tenaga, Hassan Tenaga untuk menentang keadaan Biar semuanya tidak bergerak Biar semuanya tidak berubah Seperti air di semua ini Seperti gumpalan awan menutup ibulan Supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kau. Kenapa kau ani? Aku nak pulang. Ani, biar aku antar kau pulang. Tak payah aku boleh pulang. Apa sih? Ani? Nih kok gua nggak pandai di sini. Tiba-tiba aja ngambek. Gitu. Tidak akan terpisah daripadanya. Pantun-pantun kayak gini tiba-tiba. Kau mempunyai tenaga asal Tenaga. Tenaga untuk menentang keadaan biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah seperti air di sungai ini, seperti gumpalan awan menutup ibu supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kau. Kenapa kakak kau ni? Aku nak pulang. Ani, biar kau tidak kau pulang. Tak payah, aku boleh pulang. Terus. Ani. Gua yang loading itu gimana sih? Gua nggak paham gitu. Tiba-tiba marah. Alangkah gelisah dan terperanjatnya aku di malam itu. Tak pernah aku melihat ani berkadaan begini. Malam itu. Aku menunggu sebagai biasa Tapi Inilah pertama kali Mahani tidak datang Dengan tidak memberitahu terlebih dahulu Kayaknya Ahani tadi Memerikan ini untuk ya Memerikan kode buat Bahawa dia tu sebenarnya suka sama dia bagus badan piramio pada waktu itu ya di film ini bagus badannya kurang bisa lihat badan dia berisi ini Mahani memikir tentang kawin denganku. Oh, Oke. Okay. Tak ada orang yang berpendapat bahwa aku ini cantik. Dia nggak nyangka ya ternyata Ani tuh suka atau menawarkan merit. Mertidia nggak percaya selama ini ceritanya ya piram di sini. Dalam keadaan hidup memiliki, tergambar jelas dan seorang gadis remaja takkan dapat hidup hanya pada musik. telah mengambil keputusan yang aku mesti pergi jauh dari kampung ini oh. dengan segera Saya pergi jauh. Asan. Ya Ia. Aku terpaksa pergi jauh. Aku tahu yang aku ini tidak berharga dan aku tidak pernah berjaya dalam sesuatu yang dapatku jadikan pegunung untuk memiliki kawan. Minder ceritanya. Aku bukan manusia biasa. Aku tak sanggup melihat kau menjadi kepunyaan orang lain. Aku tak sanggup menghantar kau ke seberang dengan perahuku apabila kau tinggalkan kampung ini bersama-sama dengan suamimu Wan maafkanlah aku kerana melukakan hatimu lupakanlah aku dan hilangkanlah aku dari ingatanmu Wan aku tak akan dapat melupakan kau Aku senantiasa akan mengenangkan kau Mengenangkan kau sebagai seorang pengecut Seorang oh. pengecut, pengecut. Uh. Harus jadi di pokok itu nangis Ani Kau tahu Ani. Di dalam dunia ini Bagiku hanya kau seorang saja Kau adalah lebih dari nyawaku sendirian Tetapi apa yang boleh aku buang? Bawalah aku muatan Kemana saja kau pergi Tetapi, An, Kau tentu tahu keadaan diriku Hasan, apakah kau masih tidak ada bahwa kau adalah diriku sendiri Ingatanku di dalam hidup ini Hanya pada kau seorang saja Aku adalah sebahagia dari kau Segala penderitaan yang pernah kau rasa Aku tumpamu merasa juga Selintas bahagia yang pernah kau alami Aku mengalami langsung Oh Hasan Kalau segala yang di dalam dunia ini musnah Dan cuma kau seorang saja yang tinggal Hidup ini mesti penuh bagi Oh, oh, oh. Serasa dunia milik berdua aja Udah cinta mati ini Tak bisa di disahkan ini juga bawa lah aku bersama kemana saja kau pergi aku akan taat kepada kau sebagai seorang hamba aku sanggup menjadi seorang meminta sedekah kalau keadaan sudah memaksa. aku berkorban segala-galanya untuk kawasan aku tidak akan dapat hidup kau tidak bersama kawasan Di kota ini? Masur. Oh, Cik Mansur. Masur. Oh, Cik Mansur. Oh, Cik siapa? Saya tunggu Adi. Saya pun menunggu bapak mentua saya. Dia selalu duduk di kelas 1. Iya, Kak? Ah, itu pang kereta api datang. Saya pergi dulu, ya, Bye-bye. itu berarti mereka berbuka di Singapura, cuy. Apa kabar, Achan? Kabar baik, Mansur. Ani... Adakah kau terima surat dari aku, Mansur? Ada, Ani. Tetapi kenapa? Adakah bapak tahu yang kau datang kemari? Oh, jadi kau bodoh lari dari kampung, ya? Eh? Mansur, nanti aku terangkan kau segala-galanya. Hmm, marilah, Ani. Mansur habis. Tetapi Hassan, apa yang akan terjadi nanti? Mansur, aku juga tahu Yang segala perbuatanku ini adalah salah Tetapi aku berjanji Aku akan korbankan segala galanya Untuk kebahagiaan Ani Pada mulanya Aku telah merancang untuk lari seorang diri Oleh kerana Ani hendak ikut jadi tak sampai pula rasa hatiku nak meninggalkan Ani. Pada ketika itu tiada siapa pun yang boleh aku bincangkan soal ini. Boleh kerana kau ada di sini. Sebab itulah kami datang kemari, Mansu. Marilah, san. Tentu Ani merasa sedih tinggal seorang di sana. Ma, maka, Jangan, mari, mari, mari, mari, mari, mari. Tak ada gunanya kau menangis, Ani. Kau telah melakukan perbuatan yang bodoh. Tapi oleh karena kau sudah sanggup berbuat begitu, sangguplah pula kau menghadapi segala-galanya dengan tabak. Betul-betul banget. Pertama sekali yang aku mesti uruskan, ialah nikahkan kau berdua. Oh, mau langsung dinikahi. Kau akan tolong kami, masuk Tentu sekali, Ani. sapu air mata kau. Uh, mari kita cari tempat makasan. Baik. ilaha hadratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam dan ashabih wa karamati wala al-faraatihah bagaimana tentang peperiksaan penggalian kedua ini banyak murid-murid cikgu yang lulus ada juga cikgu Rahman tapi tak sama dengan penggalian pertama ah itu pun cik Asan datang ah, bagaimana Asan dapat kerja ya dapat masuk di mana oh memang empat parliman ah. minum kopi cik Asan ketawa ya, cikgu Rahman ha ah, ya buat sementara aku suruh minbiola ha ah. Tapi dia telah berjanji Indah memberi aku peluang untuk mengarang lagu dalam cerita silorong orang Ciori Oh Itu pun sungguh bagus ya San. Kalau begitu Ashan Kau mesti potong seluar dengan kot Tak payah dalam masa begini kan Tak cukup yes. Tak boleh Ashan Kau tak boleh pakai begini Ahli-ahli muzik semua Mesti pun seluar dengan kot Ya kak? Ya Marilah Itu pun kedai dekat sana ah, Marilah Marilah tidak terkira sesat di dalam dan belantara mencari raja punya putera lari merajuk dari negara putera lari membawa diri tidak mau diberi isteri dengan putri raja Habsyi yang hitam legam tidak terperi sudah nasib taknya malam Adikku celurin pun hilang Tinggal aku celurin Tauras Di tengah rimba malam dan siang. Balik ke istana hatiku takut Perintah raja mesti diikut Kalau tidak aku pun maut Kepala dan badan tidak tersangkut Tidak tersangkut ceritanya lautan atau danau ini ah. di sini tanpa sebuah tasing pandangannya banyak serba cantik di sini berhenti lebih baik dari merayau hilir mudik ini ini semacam teater Ceritanya premium, tidak ada diwal dalam perahu kalau adik mau tahu sayalah orang pencuri baju kalau makan ikan pari coba masa gulai keru mengapa tuan pantun-pantun <laughs> kurang ka baju dalam <laughs> negeri kurang ka ini enggak singgungan sejujurnya baru ku pulang baju Hantu bubur Siapa yang Ege membuat lagi Pelando bukan sebarang Pelando Pelando tidak ada kesannya Aku jangan diolok-olok Merasa pembalasannya Jadi ganteng Semua <ummerises> rupa masing-masing punya kelebihan tapi engkau paling istimewa gemuk-genit macam tempayan tapi engkau paling istimewa gemuk-genit macam tempayan Ani, <laughs> Ani, Ani. Hai, kau ada di sini Mansur? Ya. Apa kabar Mansur? Kabar baik. Mansur, Ani, aku mendapat kerja baru tau. Kerja dekat sebuah hotel. Gaji dua kali ganda dari sekarang. Bakal saya. Ini surat panggilannya. Kau kau cakapnya. Ani, sekarang barulah kita mampu menyewa rumah lain. Ani, aku baru saya tengok rumah itu. Rumah itu besar, cantik, ada halaman, ada pokok bunga. Ya, Mansur, kau tak salah. serupa macam rumah kau, Mansur. Ia kasar. Ani, jika lah kau suyu, ini hari juga aku akan ambil rumah itu. Kemudian kita akan satu orang gaji, ya, supaya boleh menemani kau di waktu malamnya, ya, ya. Ani. Tenggangi yang kau katakan tu. Tenggangi. <laughs> petinya nanti aku petinya ini rezekinya ini ya langsung nampak pas sudah menikah ya Beti, cantik ya Beti, cantik ya Beti, oh. ya ah, Beti, Ini cantiknya Oh lah, letak tu meja Letak Ambil dah dulu ya You sambil uh, kopi dulu uh. tau. Begitah uh, ya Ah, iyalah Cantik kan Kok beli ya, sen? Tak nah, aku curi tadi <tuk> <tuk> Aduh, warna kita kalau betul Takkan <tuk> <tuk. tuk> <tuk> Takkanlah curi Kalau curi, mata-mata kejarlah aku Cantik ya, warnanya merah Hmm, hmm, nah, mereka Saya pernah dengar lagu ini sih. Ada yang ambilan kali sih? Pernah ada yang bawakan atau gimana sih? Tapi saya pernah dengar. Jangan-jangan ini kopi Karena <laughs> <laughs> kebanyakan film-film apa lagu-lagu piramun itu lagu-lagu yang bagus itu kopi Oh, Mansur. Masuklah. Rumah ini dah menjadi cantik sekarang ya, Mansur. Iyalah Eh. Ini dia peti nyanyinya. Aku sekarang pun dah tahulah bagaimana nak pusingkannya. Iyalah ini. Duduklah, Mansur. Peti nyanyi. Tunggu sekejap ya, Mansur. Boks musik. Ini bukan guru Hassan Lagu itu memang bagus Berusahalah kau bersungguh-sungguh Hassan Semoga di satu hari kau akan terkenal kerana aja Tapi bila aku bilang kepada Hassan Mansur Dia bilang nanti orang ketawakannya <laughs> <tuk> Ani itu Asan guru saja Ani Ini kopinya aja Ani Minum kepadanya Mas Ya Ani Aku nak pulang ke kampung. Bapak sedang menguruskan perkahwinan. Bila hari kawinnya, Manzul? Dia mahan akan datang. Kau kata kau belum berkahwin lagi. Ya, San. Tapi apa boleh, Puan? Perkara kau berdua sudah melukakan hati mak dan bapa. Tak bagus pula kalau aku pun melukakan hati mereka. Alangkah bagusnya kalau aku dapat pulang bersama kau, Manzul. Manzul. Aku selalu ingin nak melihat kau bersanding di atas balik. Bila kau nak balik, Mansur? Besok pagi, Asal. Ya, Ketak tapi pukul 8 pagi. Besok? Ya. Tak apa lah. Besok kami akan antar kau ke stesen. Mansur, kau cakap-cakap dulu dengan ini. Aku nak yang pakaian. Aku nak kerja. Baik, ya, saja. Mansur. Ada Apa? Kan? Sampaikan sembah salam aku kepada mak dan Bapa. Aku minta ampun dan maaf banyak-banyak Kerana aku melukakan hati mereka Tapi apa boleh buat Aku tak akan hidup gembira kalau kawin orang lain Sudah jodohku dengan Hasan. InsyaAllah ini aku akan sampaikan Janganlah kesusahan Assalamualaikum Aku pergi jatuh dulu ya Bye. Hassan tapi jangan lupa, makan dulu toh, belakang baru berpulang. Iya, tinggal nih. Hmm. Bias banyak banget orang putih sih. kan nonton film luar negeri. Ini ya kan ceritanya dia di Singapura ini ya. saat kita, Mansur. Aku sangat kuatir, Mansur. Adakah penyakit ini berbahaya? Tak ada apa-apa yang akan dibimbangkan. Hanya perkara baik. Hmm. Oh, orang baru nak Terima kasih, Tuan Doktor. Amin. Hamil. Hassan. Mahani panggil. Iya nih aku sangat gembira Sejak lahirku, hari inilah hari yang paling gembira bagiku Ani, tahukah anak apa yang kau akan lahirkan? Ya, anak lelaki Ani Aku tidak akan membiarkan dia menderita sebagai aku derita dahulu Aku ingin melihat dia bergembira Dan kita sama-sama akan menikmati kegembiraannya ...aku akan berikan segala galanya kepadanya. Segala galanya, Ani. Nanti kau akan merusakkan dia, Asan. Ah dia akan menghadapi penghidupan yang cemerlang. Aku akan carikan rumah yang besar... ...serba cantik dan memuaskan. Di sana... ...dia akan dibesarkan dengan segala kemewahan. Tapi, Asan... Ah Jangan khawatir, Ani. Kita mampu mengadakan segala galanya. Asan. Ah Nak, Mansur, kami akan pindah. Kami akan cari rumah yang lebih besar dengan pemandangan yang cantik dan hawa yang sehat. Ini spesial banget ya. Langsung pindah rumah. Cantiknya ya Rubia. Kak, masuklah kak. Oh cerita ini istrinya ini ya, istrinya Mansur. Sudah hamil tua. Kau sungguh beruntung, Sungguh cantik rumah ini. Segala-gala yang ada di dalam rumah ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Asan terhadap kamu. Tapi, Kak, kadang-kadang semuanya saya rasa sebagai mimpi. Sesuatu yang menakutkan senantiasa terbayang di ingatan saya, yang di satu hari segala cita-cita saya akan terwujud. Ani, jangan biarkan perkara yang begitu mengganggu Oh, film perempuan itu gila Aung ya. dan bergembira. Mari kita balik, bang. Kalau tunggu, sekejap. Barangkali sejak lagi Hasan pulang. Bolehlah diantarkan dengan kereta. Ah, itu pun oh, dia datang. Hasan. ada di sini ramai-ramai rumahnya kami baru saja bercakap-cakap dengan Mahani tentang rumah ini cantik betul rumahnya, San. <laughs> Ani, bagaimana keadaanmu hari ini? Baik. Ah, Asan, tolong suruh Salih hantar Kak Mangsu dan Kak Rubil pulang eh, nak balik? iya San. kami dah lama sangat sini iya kah? iya baiklah ah. Salih. <laughs> Salih! Salih! Tunggu kenapa sekejap, semua ya? supir namanya Salih? aku pulang dulu Ani kali ani <tutun> saya tak tengoklah kak dia rat karma lain Ini lain kerja tak ada Pagi, petang, siang, malam Masih menjahit Saya kata boleh beli ini di kedai Orang laki-laki mana tahu tentang hal ini Alangkah besar hati seorang ibu Bila dia melihat anaknya memakai baju Yang dia sendiri Cii. membuat ha. Hmm. <laughs> Tengok lagi-lagi duduk di bawah Kan kotor kan ibu ah, Banyak ada kereta pak Belum pertengahan ini Jay. Oh, udah pertengahan. sedikit lagi. Asan. Ani. Maukah kau berjanji satu perkara padaku? Apa saja, Ani. Katakanlah. Kau bukan tak tahu. Kadang-kadang seorang ibu akan mati ketika hmm. melahirkan anak. Ani! Asan, biar aku habiskan dulu. Berjanjilah padaku. Eh. Eh. Kalau sekiranya aku mati, kau tak akan membawa orang lain untuk berada di antara kau dan oh, anak kita. Oh, oh. Aku berjanji, Ani. Dan kau selalu akan memberi kasih sayang kau dan aku padanya. Ani, mengapa kau fikir yang bukan-bukan semasa kita kadang gembira begini? Entahlah. Aku tahu, aku tak harus berpikir begitu. Tetapi hatiku sedih memikirkan kalau-kalau ada orang lain yang akan merusakkan anak kita. Ani, tidak ada siapa pun yang akan merusakkan anak kita selagi aku masih hidup. Aku berjanji, Ani. Aku akan beri nama Sazali kepada ya. anak kita. Oh, disi. Sazali. Ya, aku juga telah menciptakan sebuah lagu untuknya. Nih. Gila lah, kau dengar. Kau dengar, kau dengar, ya. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayah dah karangi. Si per... Ini udah lebih banget cuy, ya. Ini ini, pertengahan ini udah lebih banget cuy, ya. Oke okay, cuy itulah tadi part pertama ya Dari film Piramli yang berjudul Anakku Zazali ya Anakku Zazali Dan menurut saya film ini itu Apa ya Mungkin di part pertama ini Lebih ke ini cuy Lebih memperlihatkan Bagaimana kehidupan awal Mula uh, Hasan Sampai dia menikah Dan sampai dia Benar-benar mendapatkan rezekinya cuy ya Sampai Rezeki yang memang sangat ditunggu-tunggu ya Untuk para suami dan istri Yaitu seorang anak Dan di sini terakhir ya Yang tadi terakhir kita lihat Dia sudah memberikan nama Anaknya Sazali ya Yang di part pertama ini Saya real mereaksi dari Apa namanya channel Nostalgia warna cuy Tapi kalau ada yang scene-nya dipotong atau gimana Saya nggak tahu itu cuy Dan saya maklumi itu Karena itu pasti copyright dan kalaupun nantinya lagunya ini copyright, pasti saya akan uh, apa namanya hilangkan juga di apa namanya nonton bareng kita ini cuy. Video ini nggak bakal tayang di YouTube kalau copyright cuy. Sekali lagi ya, sekali lagi ini saya nggak bosan-bosannya bilang sama koran cuy, copyright, copyright, dan selalu copyright cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Allah besok ya, kalau nggak ada uh, halangan, saya akan buat yang part kedua secepatnya pastinya cuy. Oke, okay, kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy, thank you next Thank you next dan thank you next Bye